Pagi Truna, apa kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian dalam kondisi yang baik-baik aja ya. Gimana boboinya semalam? Nyenyak dong. Nah, adik-adik pada pagi hari ini kakak mau ajak kita semua untuk satu duh bareng nih. Oleh karena itu, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai satu duh pada pagi hari ini. Oh iya, hal juga jangan lupa disiapin ya adik-adik. Nah, sebelumnya kita buka dulu yuk firman Tuhan hari ini. Yang terambil dari Ezra 2 ayat 36 sampai yang ke-42. Baik adik-adik, kalau Alkitabnya sudah terbuka, Kakak mau ajak kita semua untuk berdoa memohon pimpinan roh kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, bersyukur Tuhan kalau pada malam hari Engkau boleh menjaga melindungi tidur istirahat kami.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 Ayat yang ke-36 sampai yang ke-42 yang berbunyi demikian. Inilah para imam, Bani Yedaya, yakni kaum keluarga Yesua, 973 orang. Bani Imer, 1052 orang. Bani Pasyur, 1247 orang. Bani Harim, 1017 orang. Inilah orang-orang Lewi. Bani Yesua dan Kadmiel yakni Bani Hodaya 74 orang. Inilah para penyanyi Bani Asaf 128 orang. Inilah kaum penunggu pintu gerbang Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai semuanya 139 orang. Nah, Adik-adik Judul Renungan pada pagi hari ini adalah Muliakanlah Tuhan Dengan Bakatmu. Keputusan Presiden nomor 10 tahun 2013 menyatakan bahwa setiap tanggal 9 Maret diperingati sebagai Hari Musik Nasional. Pemilihan tanggal 9 Maret sebagai Hari Musik Nasional tidak lepas dari hari kelahiran Sang Maestro Indonesia yang juga merupakan seorang pencipta lagu kebangsaan bangsa Indonesia yakni Indonesia Raya. Tentunya sobat Runa tahu dong nama sang maestro musik Indonesia tersebut. Yeps, benar banget. Beliau adalah Wage Rudolf Supratman. WR Supratman lahir di Jatinegara pada tanggal 9 Maret tahun 1903. Nah, belakangan ada perubahan nih terkait tempat dan tanggal lahir sang maestro. Tapi sampai saat ini masih belum ada nih pengumuman resmi dari pemerintah atau keputusan pemerintah yang meralat perihal tersebut. Sejak awal Supratman sudah menunjukkan bakatnya pada bidang musik. Ia tuh sangat piawai dalam bermain biola. Dan pada usia yang ke-21 tahun, Supratman menciptakan lagu Indonesia Raya. Dan empat tahun kemudian, dalam Kongres Pemuda II, tanggal 28 Oktober tahun 1928, Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya secara instrumental dengan biola depan seluruh peserta Kongres. Setelah Indonesia merdeka, lagu Indonesia Raya ciptaan Supratman dijadikan lagu kebangsaan. Nah, Sobat Runa, dalam Ezra 2 ayat 36-42 diceritakan bahwa ada empat kelompok orang yang kembali dari pembuangan, yaitu para imam, orang lewi, penyanyi, dan penunggu pintu gerbang. Nah, orang-orang ini memiliki keahlian khusus terkait pelayanannya di bait suci. Kehadiran mereka diharapkan dapat menolong umat dalam melaksanakan ibadah di bait suci, dan memastikan pelayanan di sana kembali berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Sobat Runa, belajar dari teladan WR Supratman dan keempat kelompok pelayan di Bait Suci, maka setiap bakat yang kita miliki hendaklah dipakai untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi banyak orang dan tentunya memuliakan nama Allah. Baik adik-adik, Kakak mau tutup renungan pada pagi hari ini, Mari kita bersatu dalam doa Ya Tuhan mengucap syukur atas firman yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini Dan biarlah setiap firman yang boleh kami dengar dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari Dan mengucap syukur juga Tuhan untuk setiap bakat yang boleh Tuhan berikan kepada kami Biarlah kami pun juga dapat menggunakan setiap bakat yang ada Untuk pada akhirnya dapat saling membangun dan terlebih lagi untuk dapat memuliakan namamu Ya Tuhan, sebentar nanti kami juga akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kami mohon tuntunan penyertaanmu agar kami dapat menjalani hari kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, selamat beraktivitas ya. Dan jangan lupa nih untuk selalu pakai masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa dedik, Tuhan memberkati.